Sugai rong tahu, lara terus-terusan. Kegila kono foto riri. Rumah aku gue nyebut kayak gue juga wisata upre. Ketisu sampai sore, kadang gak bisa ngelembur-lembur sampai bengi. Aku sampai lali mikir